Assalamualaikum Waalaikumsalam Sudah siap? Ya Alhamdulillah Apa yang dirasakan sekarang? Rasa takut Rasa takut Sejuk Sejuk Sejuk, Sejuk. Hmm. Good, ya. Uh, tolong Begitu. di. Begitu ya. Tolong dijelaskan sekali lagi bagaimana keluhannya selama ini. Oh, yang yang selalu kerap minum air. Terus yang seringnya saya kalau berdekatan dengan lelaki saya sering pusing, sakit kepala gitu. Hmm. Kaki kiri selalu panas. Belum menikah sampai sekarang ya. Ya, betul. Kalau mimpi bersama laki-laki, apa pernah atau sering? Tidak. Oke, okay, ya sudah. Mari kita mulai saja. <tik> Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim taqabbal dami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim taqabbal dami. Allahumma Rabb An-Nas, Aadhibin Ba'sa Wasifee Wa, shafi, wa La Shifa'a Illa Shifa'uka Shifa'a La Yugadir Allahumma nas Ba'asa Wasifee Wa, wa Antess La Illa shifa shifa La Yugadir Allahumma nas La shifa'a illa shifa'u shifa la saqam. Uh. Uh. semua yang ada di badan ini, jin yang ada di badan ini, yang menghalangi menikah, yang memberi mimpi buruk, yang mengganggu ibadah, yang membuat marah mudah emosi, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Kalau terasa tersangkut di tenggorokan Dorong seperti ini Dorong ke mulut Bismillahirrahmanirrahim kulli Min syarri kulli nafsin hasidin Allahu Yaşfiq Bismillahi Arkik. Doktor, kalau saya rukyah ikut yang macam dokter baca tu kan saya baca sendiri. tangan saya selalu gerak-gerak buku tu sini sini macam automatic. Kiri lah kiri. Ya ini gerak sendiri ya. Iya, kalau saya baca sendiri pun yang saya ikut dokter bagi itu kan yang ayat-ayat rukyah dia gerak kiri lah kiri Macam tampar-tampar sini Ketuk-ketuk sini, ketuk-ketuk Alat sulit gitu Ya sudah, mari kita lanjutkan Semoga Allah mudahkan Bismillahirrahmanirrahim Min kulli syai'i yudhik Min syarikul li nafsin Al-aynin hasidin Allahu yashfiq Bismillahirrahmanirrahim Keluar dari badan ini Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Keluar dari badan ini demi taat kepada Allah. Bismillahi arkhi min kulli min syari kulli nafsin atau ainin hasidin. Allahu yasfiq Bismillahi arki Bismillahi arki min min syari kulli nafsin atau ainin hasidin. Allah yasfiq Bismillahi luar ada di kepala yang ada di tengkuk yang ada di pundak di bahu yang ada di dada Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismillahi arkik bismillahillahi arkik Awanin hasidin Allahu yasfiq Bismillahi tepuk uh, bahu kirinya, tepuk bahu kirinya, tepuk bahu kirinya. pakai tangan kanan pakai tangan kanan Bismillahi arkik, min kulli shayi yudik min sharri kulli nafsin Awanin hasidin Allahu yasfiq Bismillahi arkik. Bismillahirrahmanirrahim <tip> Buruknya itu sejak kapan Sebenarnya dialami sering dikejar itu Sejak saya mulai kerja 2004 Kendari kecil ya Enggak, Enggak. Oke okay. saya, saya, saya, dan, dan, dan Sering apa sama dalam bikin nih malas terus. Oke. Okay. sekarang nih saya enggak boleh siap skripsi saya enggak siap. Ras malas. Oke. Okay, mari kita lanjutkan. Aku dibilahimina syaitanirajim. Anhu kana rijalum min al-insyadun birijalim. Alkitab. Fazaduhu rafal. Inna shaytana lakum aduwum fattakhiduhu aduwa Inna ma yadu'u hizbahu liyakun min ashabi sa'ir Baratun min Allahi wa rasulihi lalladhin ahadun min al-mashrikin Inna salati wa nusuki wa sqiyaya wa mamati lillahi rabbil alameen لا شريك له وبدالي كوم ارتوى أنا المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يبدون برجال من الجن فزادهم رحق إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يجعو هزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله الذين أعد من المشركين قل إن صلّت من سك ومحيا ومامتي لي رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن عون المسلمين كل وارث مبرع والمُفلس apa yang dirasakan sekarang ringan sedikit tapi masih agak berat sih lagi tepuk tengkuknya wa annahu ya dari minal min al islas bi rijalim minal al jinni fazaduhum rahqa illa lakum <Syukur> audum <Syukur> fathaduhum min wa Innama ma yadu'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir Baratum min Allahi wa sudhi Lalladhin a'ahattum min al-mushrikin Qul inna salati wa sati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahua bidhalika umirtuwa anna awalul muslimin Keluar yang ada di Tengkuq yang ada di kepala, yang ada di wajah, yang membuat orang tidak suka, yang membuat aura jadi gelap. <tuh> Wah, lewat muka. Subhanallah di bintihi malaqutu kulli shayu wa ilaihi turjahun. Fasubhanallah di bintihi malaqutu kulli shayu wa ilaihi turjahun. Kepala masih berat? Kepala berat. Oke, tepuk di tengah-tengahnya sini. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُدُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوا مَرَحَقًا إِنْ تَشْرَطَنَ لَكُمْ عَدُوٌ فَتَخْذُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدُعُهُ إلَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ لَرَأَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَلَدِينَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْرِكِينَ قل إن صلتي والسجود ومحيا يوم المات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا هو للمسلمين فرمت عليكم ايتتودم والحمل خنزير وما احلل غير الله به عليكم الميت تودم والحمل خنزير Wahai الميتة ولحم الميتة ولحم الميتة Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar yang ada di bahu kiri. Keluar, yang ada di tengkuk, yang ada di kepala, yang ada di dada, yang ada di perut, yang ada di perut. Siapa ya, kamu? Kamu yang ganggu dia. Kamu tinggal di kepalanya ya. Kamu dari bom Di kemaluannya. Kamu dari bomoh kan Kamu di Syirubomo, apa tugasnya? Kamu ngerti bahasa Indonesia nak? Kamu paham cakap saya? Lidahnya panjang. dia gunting, dia gunting, dia baca Quran. Kamu kalau dia baca Quran Saya kamu. Hmm. Kalau dia sembayang dia baca Quran kamu kemana? Sembayang malam, sembayang malam ini orang rajin, ini rajin. Biar, biar tidak lulus, biar, dia tidak, biar, tidak, kawin. biar tidak kawin. Hilang. Tadi setengah sadar, ya. Setengah sadar, saya sadar. sadar, ya. Saya tidak mau bicara, Saya tahan, tapi dia boleh. Iya. <coughs> tak boleh kontrol. Iya, saya kontrol. Saya tidak mau, itu kan tidak mau kerasukan. Oke, okay. pokoknya dia boleh. Ini oke. Okay. Saya pikir ini saka, ternyata bukan. Oke, okay, kita hancurkan, insya Allah. <tuh> وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فَأَتَى اللَّهُ بِنِيَامِهِمْ مِنَ الْخَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ Syahad, syahad. Syahad. Syahad. Syahad, syahad. Ya, okay. saya sehat. Saya Ya, saya Saya lama cari. Oke. Okay. Dokter. Oke, okay, ayo kita keben insyaallah. Ikuti saya. Ashhadu Lepas jantung, lepas nyara ladina kafaru adnusal mawati wal ardaikaana tarot <tuh> kon fava taf nahuma fava taf nahuma fava taf nahuma fava taf nahuma fava taf nahuma fava taf waj'alna minal Oke, kita coba lagi. Ikuti saya. Ashhadu Awalam kafaru samawati wal arda kanata فَفَتَقْنَاهُمَا فَفَتَقْنَاهُمَا فَفَتَقْنَاهُمَا فَفَتَقْنَاهُمَا فَفَتَقْنَاهُمَا فَفَتَقْنَاهُمَا <تصفيق> وَجِعَانَ لَهُمْ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَلَا يُؤْمِنُونَ أَشْهَدُ أَشْهَدُ اللَّهُ إِلَهًا إِلَهًا ألا, إلا, إِلَّا اللَّهُ Bismillahirrahmanirrahim Wa ashadu Wa ashadu Adna Adna Muhammadan Muhammadin, Muhammadin. Rasulullah. Rasulullah Dah, Kamu pergi keluar dari badannya Pergi ke masjid Pergi ke masjid di dekat rumahnya Keluarlah mulutnya biyadihi Malakutu kulli wa turja'un biyadihi Malakutu kulli wa Mau masuk Islam juga? Kamu binatang gak? Oke, okay. ya sudah. Panas nih pada orang Iya panas. panas kan? Ayo ikuti saya, ikuti saya. Ashhadu, Ashhadu, Ashhadu. Alla Allah, ilaha Allah. Ilaha, Ilaha. Illallah, Illallah. Wa Ashhadu. Aku syahdu. Anna. Anna Muhammadan Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Ini banyak di jantung. Si, suaranya, suaranya. Kepanasan. Ya. Kepanasan di badan orang, -orang. dorongin. Dorong Ayo cepat. Kulli wa um. eh, yes. Kakinya tersangkut di jantung. Kakinya tersangkut di jantung. Darum. Tak boleh keluar. Dorong, dorong. Tolong, Ayo, dorong. Kakinya tersangkut di jantung. Ayo, ayo, ayo. Putus, putus. Kakinya tersangkut di jantung. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Tolong, dokter, tolong. Kakinya jantung. Kakinya tersangkut di jantung, dokter. Ayo, ayo. Lepas. Ayo, ayo, ayo. <tuh> Apa yang dirasakan sekarang? Jantung tadi panas. Punya jantung panas tadi. Hah? Tapi sudah kurang. Kurang Alhamdulillah. Ada air minumnya di situ? Iya dong, ada. Ambil. Dekatkan seperti ini. Dekatkan mulut, seperti ini. Buka, buka tutupnya bukan Dekatkan ke mulut, dekatkan ke mulut, bacakan surah Al-Fatihah satu kali, silakan. ambil airnya sedikit tuangkan di telapak tangan sedikit terus lagi nah, wa sapukan ke wajah dorong ke mulut. Panas, panas, panas. panas. Iya, panas. Oh, panas, panas, panas, panas. Iya, dorong ke, panas, panas, panas. Dorong panas. ke mulut. Dorong ke mulut. Panas. besar dorong. Panas. Panas. Oh, enggak tinggal. Panas. Panas. Sama yang di wajah ya? Ya, kenapa kamu tolong dia? Ayo ikut sama masuk Islam. Saya dapat apa? Wabashiri alladhina amanu jannatin tajri min berdarah Tapi kenapa orang ini bisa jumpa? Baca yasin terus dia jumpa Ya, Allah Dia lihat saya di Youtube Kamu kenapa? Tolong dia permisi salam nak saya dapat apa masuk saya dapat apa masuk Islam nah dengarkan ayo bilang ya saya ceritakan ya wa bashir ridina wa amilussalihati annalahum jannatin tajri min tahtiha Anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa Qalu hadha ruziqna min qabl Wa mutashabiha fiha fiha Itu balasannya kalau kamu beriman Ayo Ashadu Ashadu alla Ash Ash Ilaha Illa Allah Wa ashadu, Wa ashadu. Anna nah. Muhammadan Muhammadin. Rasulullah Rasulullah Ya, usap wajahnya, Apa? dorong ke mulut Usap wajahnya, dorong ke mulut فَاسُبْحَانَ بِيَدِهِ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ wajahnya? Usah wajahnya? Ayu dah. Ayo yang di kaki. Mana yang di kaki? Mana yang di kaki? Ganti-ganti. Kamu keluar dulu. Kamu keluar, biar dia yang, yang di kaki yang ngomong. Kamu kan udah masuk, udah baca syahadat. Kamu keluar. Walau. <tuh> <tuh> <tuh> nah, ikut saya masuk Islam. Coba ikutin orang. terus.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 Ash, Ashadu Kamu pimpin teman-temanmu Kamu ucapkan syah dan ikuti saya Ramai, ini ribuan ini Ikuti saya Ashadu Allah Ilaha Ilallah, Wa ayu, kamu, ayu. Ayu ayu, kamu ini yang sering ganggu dia. Ayo, semua keluar, Ini, ini. Ayo, Panas, panas, panas, panas, Tuhan, ayo, ayo. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Kita ulangi, ikuti saya. Jangan tak gitu kalau mengucapkan syahadat. Ikuti saya. Ashhadu Allah. Allah. Allah ilaha illallah illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah. rasulullah alhamdulillah selamat datang ke dalam islam silakan pergi ke masjid di dekat rumah orang ini Keluar mulutnya. Subhanallah di bidadhi malakutukul shayu wa ilaihi turjong. Keluar semua yang ada di kaki, yang ada di kemaluan, yang ada di perut, yang ada di dada, yang ada di wajah. Semuanya keluar. Subhanallah di bidadhi malakutukul shayu wa ilaihi turjong. silakan minum airnya. Apa yang dirasakan sekarang? Masa peguel. Ini Ya, semuanya saya rasa konggung. Alhamdulillah Banyak Kayaknya banyak ya Letakkan tangan di perutnya Letakkan tangan kanan di perutnya Dorong ke dada Lalu ke leher Terus ke mulut Ayo. Dor Dorong ke mulut Fasubhana kulli wa ilaihi ya <coughs> yeah. Jari saya sakit tuh Jari-jari, kaki-kaki saya kaki. okay. Jari kakinya didorong seperti ini ke hujung. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا خُوَار <تصفيق> sekarang, letakkan tangan di kepalanya, usap-usap seperti ini, tarik ke belakang, ke bawah, dorong ke depan, dorong ke mulut, keluar lewat mulut yang ada di kepala, keluar sisa-sisa yang masih ada, فسبحان الذي بِيَدِهِ ما لحقت شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بيده شي وإليه ترجعون. فسبحان الذي شيء الذي Wala ko شَيْءٍ ko lei Apakah badannya terasa lebih ringan sekarang? Apakah ada rasa sakit di perut bagian bawah? Ada ya? Dengan ibu jari kaki depan kiri. Oke, okay. ibu jari kakinya dulu aja dicabut. Cabut gini, cabut keluar yang ada di ujung kaki, subhanallah <tong> ayo cabut cabut, <tong> subhanallah di <tong> Saya saya masuk Islam Ashadu Saya saya Ashadu Allah, Allah. Allah. Ilaha Illallah. Wa Ashadu wa Muhammadan, Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Ya, silakan keluar. Ikut teman-temannya yang sudah masuk Islam tadi. Subhanalladzi bi yadihi mulutnya. Ya, dorong ke mulut, dorong ke mulut. Fasubahana bi malakutu kulli syai'in wa ilaihi Kaya gerak-gerak sini-sini aja. Ini, Lepang. Kau ujung jari keluar lewat ujung jari dengan izin Allah. Subhanallah di bidadhi makluk tu kuli wa ilahi turjong. Subhanallah di bidadhi makluk tu kuli wa ilahi turjong. Keluar yang ada di jari, yang ada di tangan keluar dengan izin Allah Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un Apakah ada saka di badan ini? Saka silakan muncul kalau kamu ada di sini. Walahuma sakana fil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim Walahuma sakana fil laili wan nahari Masya'a den kafir Kamu Saka kah? Kan dari bomo. Udah lama berarti kamu ini ya, kalian di badannya nih ya. Ya, susah ya dia rajin ibadah soalnya. Alhamdulillah. digantung bomoh kamu itu ya lokal sana dari mana bomohnya? ya ya udah ya udah nggak usah disebutkan intinya lokal dari sana kan <laughs> gitu aja kemampuannya ya <laughs> ya udah ayo ikut saya masuk Islam Iya, <tuh> nah enak. Ikuti saya, Ashadu. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Wa anna. Muhammadan Rasulullah. Ya, keluarlah mulut Fasbaha alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Fasbaha alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Di mana yang masih Terasa tidak nyaman Di Sininya berat Di pundak kirinya berat Oh. Ada. Tiga -tiga berat. ya tepuk kepalanya sini tengah tengah awalam yang wal arda keluar lewat mulut yang ada di kepala semuanya keluar <coughs> <coughs> eh letakkan tangan kanan di bahu sini uh, minta kepada Allah supaya yang ada di situ keluar lewat ujung jari, ke? ya dorong ke ujung jari, dorong ke ujung jari. Subhanallah <Sing> di biyadihi malaku kulli li wa ilaihi turjumun Keluar dari ujung jari. Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Kalahnya masih berat? Ya, kurang. Tapi masih? Ya, ya, ya. Ayo, tepuk lagi. Kalau tangannya gerak, ya, ya, ya. kalau tangannya gerak berarti dia di kepala, bukan di tangan. Bukan di tangan. Ya, hmm. Berarti dia di kepala, bukan di tangannya. Ayo. Tepuk kepalanya mm wa nu an hu ni aatu hum husu numinallahi sa min hayaysula mita si wakala daaf bihi murugba yu siribu na Tupuk lebih kuat lagi tupuk lebih kuat lagi Lebih keras lagi. Keluar semuanya yang ada di kepala. Keluar lewat mulut. <San> disiksa ya selama ini setelah hari 2004 eh 2002 atau 2004 2004 tapi cuma ibu jari 14 tahun masih berat kepalanya udah mendingan dok kerja kerja tapi kayak buru. guru guru kayak lari gitu bahasa Indonesia nya kok ini kok fasih uh ah -huh. iya iya iya <tuh> esok Uh, di mana lagi yang masih terasa tidak nyaman <ketan lining> Ya, dorong ke mulut. Dorong ke mulut. sasu Di sini ya, ya. agak nggak selesai gitu. Jari. Oke, okay, ya udah. Ini jarinya dulu aja dorong ke ke ujung Gini. Fasubahana biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un turja Keluar yang ada di jari, keluar yang ada di dada Keluar lewat mulut dengan izin Allah, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut Fasubhan tadi biyadihi malakutu kulli shi'i wa ilaihya turja'un Hello? udah udah agak ingin kepala cuma halanya berat lagi ayo nah, tepuk lagi tepuk niatkan dalam hati supaya mereka keluar-keluar lewat mulut tepuknya agak keras Fasubahana biyadihi malakutu kulli wa ilaihi biyadihi malakutu kulli wa Keluar lewat mulut. <tik> Insyaallah, banyak sekali. Dan sudah lama ya. Apakah sering bermimpi bertemu orang-orang yang sudah meninggal. Tidak, tapi pernah. Mantan piket itu kan dok. Saya tidur, oh. saya mimpi ayah saya meninggal. Tapi saya tahu saya itu sedang mimpi. Terus saya bangun. Saya tidur, tidur lagi mimpi yang sama berulang kali meski saya tidur mimpi lagi terus mimpi yang sama tapi saya lawan. Hmm dia ya, coba buat saya rasa dalam ketakutan mm -hmm. mimpi yang paling sering apa mimpi buruk yang paling sering apa yang paling sering berulang itulah mimpi dikejar di dikejar di laut di apa dia apa dikejar di laut di laut yeah. dikejar di laut Oh pakai yeah. speedboat gitu kah tidak juga berenang nah. gitu. Oh, bener -bener. saya mimpi. Mesti saya mimpi air, gitu. Oh, mimpi air berarti mimpi air. Ya, lari, lari terus. Ya. apa yang dirasakan sekarang ya, jantung macam ada sesuatu air. Oh, mimpi air, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين جتاب الهار والتقرود وما يعلمان من أحد حتى يقول ما انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم Walaqad علموا لمن اشتراهما له fil afirati min khalaq. Wala bi'samah syarau bihi أنفسهم law kanu يعلمون Dorong ke mulut, dorong ke mulut. Iya, dorong. Ya, tukar lewat mulut. Fasubahana كل شيء وإليه kulli Dorong ke mulut, dorong ke mulut, lewat mulut, semuanya keluar yang ada di dada, yang ada di dada, yang membisikkan was-was, yang membuat takut, keluar lewat mulut, yang tersangkut di leher, Capek. capek Kalau Malaysia apa bahasanya capek juga? Letih ya? Letih Penat Penat, penat. penat. penat. Letih. Awak penat, penat. ke? <laughs> penat pun Teruk sangat lah Teruk betul Apa yang dirasakan sekarang? Capek Capek ya Uh, untuk menyempurnakan terapi ini, saya sarankan untuk mandi air ruqyah. Mandi air ruqyah ini karena sudah lama dan kayaknya jinnya banyak ya tadi. Itu aja udah berapa yang tadi ucapkan syahadatnya. Wallahu ala. Mandi air ruqyah itu untuk membersihkan badannya. Uh, jin yang datang lewat sihir Itu akan Oh gini Sihir yang di Sihir ketika dia Sudah masuk ke badan kita Ada dua efek Yang akan terjadi Yang pertama efek primer Efek primernya Primary Primary, primary effect dan secondary effect okay. Dicatat <laughs> <Insya Allah. laughs> Ya ya boleh, boleh aja kalau mau dicatat Primary effectnya itu adalah Sebagaimana yang Ditesan Atau diminta oleh orang yang Membeli sihir itu Misalnya tujuan utamanya uh, primary efeknya itu misalnya uh, pasien ingin dicelakai, misal ya. misalnya, <laughs> misalnya jinnya kan bilang ini orang mau dibunuh misalnya itu primary tujuan utamanya itu primary efek efeknya itu ya semua yang berkaitan dengan kematian. Kalau kita tidur kita mimpi di mimpi tentang kematian, mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, mimpi melihat orang yang hidup meninggal atau mimpi melihat diri kita meninggal, mimpi berada di kuburan, semuanya tentang kematian. Ketika kita bangun, ketika kita terjaga di siang hari, kita dibuat seperti orang mati. Tidak punya tidak punya motivasi Hilang semangat, uh, badan terasa berat, tidak fit, malas, seperti orang mati, itu primary efeknya. Sedangkan secondary efeknya adalah, uh, yang dirasakan adalah uh, tanda dan gejala gangguan jin secara umum. Tanda dan gejala gangguan jin secara umum, gangguan ibadah, misalnya sholat tidak khusyuk, sering lupa rakaat lupa bacaan mudah emosi was-was kemudian sering merinding, gusbam atau merasa menjadi sensitif ketika berada di suatu tempat yang ada jinnya orang yang ada sihir di badannya dia akan jadi sensitif misalnya masuk ke sebuah ruangan atau gedung atau melewati suatu jalan intinya pokoknya kalau kita kalau orang itu berada di tempat yang ada jinnya biasanya dia akan merasakan atau jin-jin yang ada di di tempat itu uh, menjadi berani mengganggu dia sehingga dia uh, dia disebut uh, apa uh, dia menjadi rentan nah, itu itu efek sekunder dari sihir atau uh, yang ditimbulkan oleh jin yang mengerjakan sihir itu. Kalau efek primernya untuk membuat, untuk menghalangi menikah misalnya, ya orang itu akan terhalang menikah. Usianya sudah berta semakin bertambah, tapi dia belum menikah. Orang melihatnya nampak seperti tua, misalnya. Atau dia terlihat jelek, atau dia terlihat menakutkan, atau terlihat menjijikkan. Kalau dia tidur, mimpinya biasanya berkaitan dengan air, atau toilet, atau tempat sampah. Uh, kalau jinnya menyerang dalam mimpi, biasanya dalam bentuk ular mimpi ular atau mimpi ular itu boleh jadi juga uh, menandakan bahwa sihirnya menggunakan buhul menggunakan mukot buhul, buhul, buhul itu mukot, Nih, mukot itu tali yang disimpul nah, ini mukot namanya mukot saya dok, jumpa kuku berdarah dok Jumpa apa? Kuku berdarah Kuku berdarah dalam krim muka saya Dalam krim muka? Iya Kuku berdarah kuku, kuku berdarah Kuku manusia atau kuku hewan? Kuku manusia Kuku manusia kuku kayak kuku kita ya. Kuku berdarah Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kalau jin itu su sudah ada di badan, kemudian sudah setahun, dua tahun, tiga tahun dia ada di badan kita, hmm, secara gaib dia mengotori badan kita. Dia membuat kerusakan dan mengotori badan kita. Pernah dengar... Uh, Hadis Nabi tentang orang yang telinganya dikencingi syaitan mm -hmm. Ya intinya seperti itu uh, Maksud saya jin itu bisa mengotori tubuh kita Sebagaimana yang Nabi sampaikan Bahwa ada orang yang dikencingi oleh syaitan telinganya saya tidak tahu ya itu apakah secara zahir Atau itu hanya ungkapan uh, Ibaratnya begini Misalnya rumah kita itu dimasuki ayam Rumah kita dimasuki ayam Dua atau tiga ekor Dia berada di rumah kita Selama beberapa hari katakanlah Dan kita tidak kuasa untuk menghalaunya Di dalam rumah dia Ayam-ayam itu akan membuat kerusakan, kan? Memecahkan perabotan, properti. Kemudian mereka buang kotoran di rumah kita, sehingga rumah kita penuh dengan kotoran ayam, bau, ada telapak kakinya. Nah, itu. Makanya, setelah ayamnya dikeluarkan, setelah ayamnya dikeluarkan, rumahnya harus tetap dibersihkan, kan? Rumahnya harus dibersihkan, kotorannya dibuang, disapu, dipel, dibersihkan. Itu maksud saya. Ketika kita, ketika pasien sudah di kalau sihirnya sudah lama atau gangguan jinnya sudah lama atau jin yang menetap di badannya sudah lama, diperlukan mandi dengan air rukia untuk membersihkan badannya dari sisa-sisa itu. Itu maksud saya. Setelah ini lakukan mandi dengan air rukia selama 12 hari ya nanti cara membuatnya saya kirimkan lewat WhatsApp caranya mudah kok nanti tinggal dibaca aja dibaca ikuti aja ini tek, uh, teknisnya ya cukup ya untuk malam ini ya, ya. Terus untuk, untuk, untuk uh, saya... Untuk appointment minggu depan bisa lagi. Boleh. Rukir lanjutan boleh. Nanti, ya. nanti saya lihat uh, schedule ya, saya, uh, yang yang free, oke? Okay? Oke. Okay. Semoga Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak dok.